Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia Seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai Sore kalian saat ini pengguna akan memberikan informasi menarik Persahabat yang kita awali dengan kabar spesial banget nih dari Bunda Lesti yang diunggah di laman akun Instagram 3D Entertainment Bersahabat ya kita simak nih Unggahan terbaru dari akun Instagram 3D Entertainment memposting foto Bunda Lesti saat bernyanyi Bersahabat ya Masya Allah penjiwaan ekspresi Terlihat bersahabat ya dari Bunda Lesti Kejora Di sebuah kalimat caption juga tertuliskan Me time terbaik versi Lesti Kejora adalah ngulik lagu Kayaknya keletihan terbayarkan ya bun, dengerin Leslie nyanyi berasa nonton live music Siapa yang kangen, katanya tuh pastinya kita semua kangen banget ya Menyaksikan idola kesayangan kita nyanyi di atas panggung apalagi masya Allah mudah-mudahan Idola kita selalu menampilkan penampilan terbaik dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semuanya Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Anggun Yoman Anuskal Sulastri ini mengatakan kangen banget Katanya tuh ada juga komentar dari Dewa.astuti Masya Allah itu bodi kalau suara the best sukses terus ya semangat Masya Allah banget ya, dukungan Dan respon yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus kepada idola kita ini untuk berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di laman akun Instagram Leslor Entertainment. Ini mengunggah sebuah postingan momen spesial juga saat duet bareng Lesti dan Bilar di acara Buka Bersama dan sekaligus reuni akbar gentabuana. Persahabat ya, disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Suara bunda Lesti kejuara yang cetar membahana selalu sukses, bikin merinding. Pastinya luar biasa banget ya, suara Jangan ditanya lagi kualitasnya memang the best banget Selalu konsisten Semoga Bunda Lesti selalu bisa memberikan karya-karya terbaik yang luar biasa Untuk kita semuanya Amin Berikutnya persahabat keunggahan terbaru dari Bang Boril Satu jam yang lalu Persahabat Bang Boril ini memposting foto Yang tentunya sedang berada di studio Indosiar Duduk santai di kursi raja Persahabat ya kursi ratu Masya Allah Mudah-mudahan sukses terus untuk hari ini dan semoga diberikan kelancaran. Kita simak juga persahabat ya di kalimat yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, kemenangan Tuhan Kularek katanya itu semangat. Wow, luar biasa banget ya semangat dan lancar mudah-mudahan hari ini. Sepertinya persahabat ya Bunda Lesti Gejora hari ini syuting audisi D 5 kembali. Doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kesuksesan hari ini tetap semangat ya, kasih support buat Bang Boril yang selalu setia menjaga idola kesayangan kita dan di postingan ini, di ya, area kalimat komentar yang memberikan supportnya untuk Bang Boril dari Sari Zalfa Azam 74 Bismillah, kerja, kerja, kerja, semangat dan sehat terus uaknya Momoi. Amin. Masya Allah banget ya. Ada juga persahabatnya keunggahan berikutnya, story-nya Kak Uya Mungzi. Sedang duduk santai juga persahabat ya, seperti ini beda tempat ya. Wow, apa mungkin Papa Bilar dan Muda Lati Kejurai ini berbeda lokasi? Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini oleh Leslar diberikan kelancaran serta kemudahan. Amin. Dan untuk selanjutnya persahabat yang kita simak juga di unggahan IGs terbarunya Ayah Kejora. Ayah Kejora ini baru saja persahabat memposting, postingan video lagi berada di sebuah acara halal bi halal, tepatnya bersama PS Tour. Persahabatnya disimak nih di kalimat yang diposting oleh Ayah Kejora. Masya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Tia Siregar, namanya di tag, putra Siregar juga, PS Tour, Jakarta, PS Glow. Hari ini bersahabat ya, Ayah Jora. ini lagi menghadiri acara halal bihalal di tempatnya PS Tour, ditemani oleh Bibi Indi. Bersahabat ya, doakan juga nih, mudah-mudahan keluarga selar, ini selalu sehat dan bahagia. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan. Informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangal selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.